Bilang ke Bang Riki atau Bang Yos saya kurang tahu juga Oke okay, ya. terus? sampailah kita ke empat enam Yang Mulia Sampai empat enam turun Yang Mulia hmm? uh, Yang pertama turun Bang Riki kalau salah atau hmm. Bang Yos Di depan mereka yang depan kami di belakang Baru Ibu turun lewat kanan Yang Mulia Karena dia duduk di sebelah kanan Saya langsung maju, majukan kursi saya Saya keluar lewat kiri Nah habis itu uh, om kuat sama Ibu masuk ke dalam Bang, sempat, eh, Bang Riki sempat kasih ke saya ini uh, Tas Yang Mulia Tasnya Ibu baru saya bawa ke dalam saya langsung kasih ke Om Kuat pada saat itu Om, e, om Kuat sama Ibu masih di carport di dalam masih apa? masih di carport ya mulia masih di dalam di dalam saya om ini tasnya Ibu Om Kuat pegang masuklah mereka saya ikut juga ke dalam ya mulia siapa yang masuk duluan ke 46? Om Kuat sama Ibu ya mulia Saudara Kuat dan Saudara Putri siapa masuklah ke dalam rumah siapa ya mulia terus Saudara? saya ikut di belakang Saudara mengikuti Saudara orang ketiga siap ya mulia Riki kemana? Bang Riki saya ingat saya masih di luar ya mulia masih di luar korban? masih di luar juga ya mulia Terus apa yang kalian lakukan setelah masuk? Jadi pada saat masuk yang mulia, masuk ke dalam Saya ikut belakang, saya lihat om kuat ngantar tasnya ibu di depan kamar Sampai di dalam kalau misalnya, saya langsung naik ke lantai dua yang mulia Saya masih merasa takut juga pada saat itu yang mulia Saya naik ke lantai dua, saya e, lihat lagi ada kan kamar terbuka tuh Saya pikiran saya, oh, ini sudah mau terjadi ini, sudah mau terjadi ini kan penembakan Saya langsung masuk juga ke kamar saya berdoa lagi di situ yang mulia Saya perlu lagi di kamar dengan doa yang sama juga yang mulia saya perlu yang sama. selesai saya masih diam agak diam sedikit gak lama ada suara PPS di bawah yang mulia. Okay. Suara PPS di bawah saya turun, saya turun ke bawah sampai di ujung tangga. Sudah ada PPS. Di situ dia sudah pakai sarung tangan yang mulia. Sarung tangan karet warna hitam. Okay. Dia tanya ke saya, "Sudah isi senjatamu?" "Jangan saya bilang, Siap, belum, Pak." "Kau isi." "Isi itu maksudnya kokang yang mulia." Okay. So, saya saudara saudara turun, saudara ketemu dengan saudara FS. Siap, ya, mulia. Di bawah ada siapa saja? PPS saja. Cuman saudara FS saja. Siap. Saudara Kuat dan saudara Ricky? Saya tidak lihat ngom. Tidak lihat. Kemudian baru saya eh, dia sudah isisnya tam. Saya saya keluarkan. Saya kokang senjata saya. Saya taruh lagi di pinggang. Baru eh, saya langsung ke samping meja yang mulia. Ke samping meja. Baru langsung yang mulia. Langsung itu Bang Yos masuk. Bang tidak Yos. Siapa? Bang Yos masuk duluan. Baru Om Kuat sama orang Ricky di belakang. Kuat. Di belakang Bang Yos yang mulia. Itu masuk. Itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Warung sini kamu. Buat langsung pegang ini lehernya Lalu pegang lehernya Oh sini Berutut kau dorong ke depan Berutut kau situ Berutut Berutut Woi kau berutut Moranya lihat tuh saya Woi kau tembak Kau tembak cepat Cepat kau tembak Saya akan mengeluarkan senjata Saya langsung tembak ya Bu Saudara menembak Saudara Korban Saudara Joshua Jarak berapa meter Sekitar 2 meter ya Bu 2 meter Oke kemudian Setelah itu coba ceritakan Habis saya Tembak ya Bu Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata Lama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu Saya... itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih, Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depannya. Ih, Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan beliau. Kau berlutut, berlutut gitu. dia. Jadi posisinya tuh Gak, jo gak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Karena tangannya di depan dada. saudara praktekan? Siap. Izin ya mulia. Jadi pada saat didorong, Wei, kau beruntut, didorong ke depan itu bang bang Yosu begini, kayak gini ya mulia. Hi Pak, apa? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya. Siap, Oke. Okay. Baru uh, saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya tiga sampai empat kali yang mulia. Tidak sampai empat kali. Tiga sampai empat kali. Tiga sampai empat kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat yang mulia. Saudara berhadapan hadapan Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk uh, arah tembakannya, saya sudah tidak... Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh, Yang Mulia. Apa yang diteriakan oleh korban? Cuma ada seorang mengerang, jadi, oh gitu, Yang Mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu, Yang Mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, Almarhum jatuh, EFS ini langsung maju, Yang Mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia pegang senjata dulu, dia ke arah Almarhum, dia... Ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu berapa kali Saudara FS nembak? Saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali Saudara FS nembak? Bagaimana cara Saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba Saudara praktekan. Korban di mana waktu itu? Dimana? Sudah jatuh yang mulia. Sudah jatuh tengkurap. Tengkurap yang mulia. Oke. Okay. Jadi dia dia kan di sini yang mulai di samping saya dia langsung maju ke depan, kokang oh, senjata langsung ke samping tangga itu langsung menembaknya, dua tangannya. Berdiri di posisi ini. Berdiri Pak. masih berdiri itu yang. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Ricky dan saudara Fuad? Saya tidak tahu mereka di belakang saya soalnya, ya soalnya yang mulia, saya tidak melihat ke belakang Pak. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siapa yang mulia? Saudara PC di mana? itu terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia sama ongkuat waktu itu yang mulia. Hah? Sama ongkuat yang ongkuat antar pertama itu yang melihat antar tasnya. Ah. Itu terakhir saya lihat BC yang mulia. apakah mereka berdua masuk kamar? Saudara kuat tidak. Ada tidak, hanya mengantar tas saja. Oh, hanya nganter tas saja.